Selama akidah Anda Tetap terjaga Maka bisa saja Mau ucapkan greeting selamat natal Boleh saja Karena akidah Anda Bahkan kalau saya mau berkata selamat natal Itu di Quran ada selamat natal Yang pertama mengucapkan selamat natal itu Risa alaihissalam Di Quran dikatakan waktu dia lahir Wassalamun alaihya wa Wayaumma amutu wa ubatu layah salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku situ, tapi kita tetap percaya bahwa tidak. dalam akidah Isa adalah eh, eh, bukan anak Allah dia adalah Rasul Isa ini sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara di Mesir itu Grand Sheik al-Azhar pergi berkunjung ke itu ucapkan selamat kita bergembira dengan kegembiraan mereka tetapi tidak mengganggu akhidat kita.